Oke, okay, kali ini kita ada di restoran rekreasi dalam rangka food anniversary. Uh, Law Riders yang pertama ya, jadi ini tuh first anniversary mereka. Mau tahu nggak gimana keseruannya kita selama di sini? Debar sama Lao Riders ya, langsung aja kita kepoin. Sahabat explore kali ini, kita sudah ada di tempat acaranya mereka. Jadi, nanti mereka akan mengadakan acara di sini, tepatnya di panggung itu, dan mereka akan berkumpul di sini. Oke, okay? tuh, so, nanti kita bakal cari salah satu ridersnya untuk kita ajak wawancara. Jadi, mau tahu, penasaran kan gimana sih, apa sih itu sebenarnya low riders? Itu nggak aja, oke, okay? kita cari orangnya dulu. Yuk! Oke okay, uh, kali ini kita udah sama salah satu uh, dari Riders-nya dan kebetulan kita berbicara sama penasehat law ridersnya. Okay. mau tanya-tanya nih om. Oh. Yeah. Yeah, kalau... Begini, um, mulai terbentuknya law leader kan kita punya tempat di Canggu, tempat-tempat nongkrong lah istilahnya. Jadi Uh, tempat uh, minum lau awalnya dari minum lau kita nongkrong akhirnya uh, ada motor yang suka motor kita sih nggak prioritas motornya harus motor besar jadi siapa yang suka motor dan uh, uh, memotoran dan sambil ngibur gitu jadi itu terbentuknya lauretor jadi Pertamanya, kita suka minum tarifan lokal, yaitu lau. Oke, opan itu sama namanya itu lau? Lau, ya, okay. lau ya, ya. radar ya. Okay. Jadi itu. ciri khasnya itu lau sama motor? Iya, lau, lau. Ya. Makanya di di, di, di ya, slogannya adalah motoran sambil ngibur, kan ngibur. Ya, di samping kita ngibur, kita juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan charity ya dalam dalam pandemi ini gimana masyarakat semestinya tidak mengharapkan himuan aja. Jadi sebenarnya tindakan nyata dari dari dari Law Reader sudah berbagi kepada asuhan uh, bangli. Jadi ya, kita di, di apa di teman-teman juga teman-teman di desa karena kita kan laut uh, redar kru nya segala arah ya, segala arah jadi semua semua yang suka minum lau di mana, oh, ya, ya, mana, mana di mana mana ya, ya banyak ya kita punya di Karangasem uh, semeton Karangasem semeton Gobleg buleleng. Jadi Petang, Badung, ya, ya, Gianyar ya, semua semua Bangli ada juga Ada yang dari luar Bali mungkin? Oh. Dari luar Bali ada Ada, ada. ada. Jadi Law Raider tidak membedakan kita harus dari Bali aja Jadi kita open dengan dunia Siapa aja yang masuk Law Raider Welcome, welcome Ini kenapa untuk di anniversary-nya itu? Ngambil lokasi ini. Saya kira lokasi ini sangat mudah, sangat bagus, jadi view-nya, oh, iya, ya view-nya danau ya, lihat cantik sekali kan, juga dari tempatnya juga, juga rekomend ya, jadi luar biasa ya, ini poinnya kita di acara Lauderni, biar bisa happy dan memikirkan acara kedepannya tuh. Kita adalah kalau kita bisa berbuat pada sama, ya membantu dalam hal ini ya, seikhlasnya, seadanya, seadanya ya apa aja karena kita gitu, ya karena kita tahu sekarang kan teman-teman di lawrender pun semua berdampak dengan pandemi ini, jadi itu ya. Di sini, perkumpulan oh, ini kita pakai sesi-sharing, ya? Ya, yeah, berbagi ya. Sharing, sharing. Namanya menyamuk, yeah. kalau di Bali menyamuk. Yeah. Yeah. Brotherhood, loh. kalau di Inggris kata. <laughs> Oke sahabat semua, selamat bulan tahun yang ucapkan buat low Radar yang pertama. Pokoknya Kalian tetap jaga makan, tetap jadi terbaik, tetap setengah di jalan. Ya, pokoknya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tertip, Tertip apa? Ya, tertib berlalu lintas. Berlalu lintas, jangan nah, nah, galau galan. Ya, pokoknya selanjutnya. Jaga pertama, ya. Siap semuanya, deh. Okay? Bye. Semangat. Kita sampai di Google. Nah di sini mau mengadakan acara anniversary buat 10 tahun Long Rider. Semoga acaranya sukses dan berhasil. Men. Men. Gaskan! Bye.